untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini persahabat ya ada postingan Ini postingan cute banget ya di tahun 2020 Bunda Lesti dan Papa Bilar saat masih pacaran Dan di tahun 2022 Alhamdulillah persahabat ya Lesti dan Bilar ini sudah ada Abang Fatih Masya Allah banget ya Dan kita simak di kalimat yang diposting oleh It's Bitterty ini Pak bos gak ada niatan buat upload full foto ini biar editan ini sempurna aduh masalah banget ya semoga saja persahabat ada keajaiban ada yang tergerak hatinya nih buat upload foto yang masih jadi misterinya persahabat ya kita tentunya ingin sekali melihat full foto di tahun 2020 masalah banget ya dan kita simak banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan oleh para sahabat lenslor salah satunya dari akun dela.na31 mengatakan Foto waktu acara makan di resto sama Kobas dan Hussein. Pas makan tersebut mereka sudah bucin sih di malam itu juga bilar videokan dedek diem diam di upload di TikTok. Bucin kan? Aduh, Masya Allah banget ya. Waktu itu sudah sangat yakin mereka jadian, walaupun masih suka ngeles katanya itu Masya Allah banget ya. Pokoknya persahabat ya kita bahagia sekali melihat kebersamaan ini mudah-mudahan rumah tangga Leslar ini selalu langgeng bahagia dan semoga saja dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik Berikutnya persahabat ada unggahan spesial juga dari Indesier Indesier mengunggah sebuah fungsi yang ini pilih kue lebaran dapat teman Wow persahabat ya pilih kue dapat teman ini sih luar biasa banget ya Yang pertama nih ada Bunda Lesti dan Rara Kueh Nastar Waduh Masya Allah banget ya Pasti selalu milih idola kesayangan kita dan Apalagi disandingkan dengan Rara Luar biasa persahabat ya Warga Konoha pasti milihnya Kueh Nastar Karena sekali persahabat ya Pengen mendapatkan teman lebaran Bunda Lesti dan Rara Lida Doakan selalu Semoga Leslar ini selalu sehat, selalu bahagia Dan apapun yang dilakukan diberikan kemudahan Amin Selanjutnya, para sahabat, ada gambar yang sangat membanggakan sekali saat Bunda Layasi Gejora mudik lebaran, persahabatnya ke kampung halaman Cianjur. Kita salvok dengan penampilan Bunda Layasi Gejora yang sangat sederhana. Ini banjir komentar positif nih, para sahabat, ya, kepada idola kesengan kita, Masya Allah. Postingan ini diunggah kembali oleh akun Leslar Kita simak di kalimat caption yang dituliskan. Masya Allah, gimana gak makin sayang sama nih anak Lope-lope buat kamu, dek Katanya tuh Masya Allah banget ya Kita bangga Karena Bunda Leshi adalah sosok yang sangat luar biasa Mudah-mudah persahabatnya selalu konsisten seperti ini Bikin bangga, bikin bahagia kita semua Dan berikutnya juga persahabat ya Banyak sekali komentar yang diberikan Dari akun hijau mawar hijau mengatakan, masya Allah, bunda El anak baik dan sederhananya semakin sayang katanya tuh luar biasa banget ya dengan penampilan idola kita hingga banyak orang yang tentunya berkomentar positif. mudah-mudahan perasaan ya idola kesenangkan semakin banyak dukungan, semakin banyak doa yang diberikan dari orang-orang baik yang selalu tulus mencintai idola kita. berikutnya sahabat kita simak juga. Ini ada BTS part 2 nih bersahabat ya Saat motretan Kali ini Papa Bilar yang menjadi tukang fotonya Persahabat ya luar biasa nih Idola kesayangan kita multi talent banget Salut dan bangga sekali ya Mempunyai idola kesayangan kita Apalagi memang hasil fotonya Ini keren-keren banget nih Dari Papa Bilar Support, dukung, dan doakan yang terbaik untuk idola kita berikutnya persahabat kita keunggahan igs nya bang boreal ini semalam nih persahabat ya lagi asik main tenis meja aduh masya allah banget ya pokoknya bang boreal ini asik banget mudah-mudahan tim laser juga selalu kompak dan selalu solid untuk memberikan kebahagiaan kejutan bahagia dan vitamin bahagia pastinya untuk kita semuanya masih menunggu kejutan lain dan pastinya cidukan vitamin terbaru nih persahabat ya di hari lebaran yang ketiga ini kita doakan yang terbaik dan mudah-mudahan juga kita semua selalu bahagia, selalu sehat dan apapun yang dilakukan oleh kita semua diberikan kelancaran dan kemudahan. Bagaimana tanggapan kalian sahabat mengenai informasi tersebut silahkan berkomentar. Bang Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.